I'm yeah. a Akhirnya aku terima Apa adanya sudah sepantasnya Aku rasakan semua Mungkin kali ini adalah karma Perpisahan yang terbaik Sangguplah Yang terbaik, dan aku sudah tak sanggup lagi. di anune